Oh iya Rina kamu mau kemana Aku mau ngeguja Kamu mau ikut Bola lah Ayuh. Mana kita wajarkan? Ya di situ. Ayo dah. Bu oh, iya. Rina, Tidak, mau kemana. Aku mau menguja. Menguja kamu mau ikut bola lah, mau, mau. Ayo dong. Nama karuya kita berdoa Wah, gimana rujaknya? Lu oh, sangat panas. Uh. kupas apa mbak kupas gedang apa itu gedang payah oh. Ambil adil magerud Sajir dari wajudi Mimba di ayat ilmu Jogjo alalan atakola Ambil adil magerud Sajir Mandi ya, Jangan lagi deh. Mantul. Hai sekali. Lucap. My hey, I mana? Eh, Hey. La la sip kita <tuk tangan> bertemu <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>